Halo guys jadi ini yang aku beli banana nutella roti atau rote ya tulisnya rote Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Fitri Helen, oke kali ini aku sekarang masih berada di Pasar Street Night Market ya, masih sekitar daerah Daan Taipei, dan sekarang aku sedang berburu kuliner yaitu hai makanan dari khas Thailand Cukup sama banana Nutella Sang main itu betul oh nutela, <laughs> oh Jesus, Halo guys, oke, okay. sekarang aku lagi beli ini ya, sama seperti martabak, cuma ini martabaknya martabak manis dan bahan dasarnya itu adalah pisang guys. Oke, kita lihat. nah ini harga-harga dan menunya ya semuanya bahan dasarnya itu dari pisang ada badan ampioti, pokoknya caranya seperti bikin martabak telur. Cuma ini bedanya, bahan dasarnya itu dari. Okay. dapet banananya ya sekarang kita berburu kuliner lagi, jangan lupa subscribe like, comment, and share oke okay, guys halo guys jadi ini yang aku beli banana nutella roti atau rote ya, tulisnya rote Sini, coklatnya itu meleleh. Pokoknya rasanya mantap, ya. Tuh, jadi, proses demi prosesnya itu unik banget, ya. Keren, ini bisa lihat. Jadi, potongan pisangnya tuh masih fresh coklatnya guys hmm. hmm. rasanya itu dijamin pasti manis banget <laughs> oke okay, untuk untuk jajan kuliner hari ini sudah cukup ya aku belanjanya untuk malam ini banana nutella roti dan itu apa ya namanya <laughs> lumayan sedikit susah tadi nyebutnya ya nikmat banget nah setelah review jajanan ini nanti bakalan aku review ada satu lagi yang gak kalah mantap dan nikmat banget guys ini dia